assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan channel perainan anda yang akan mengabarkan informasi seputar sepak bola Prancis berhasil melolos ke final setelah kemarin mengalahkan Maroko rokok dengan skor 2-0 Gol pembuka Prancis dicetak oleh Theo Hernandez pada menit kelima, dan gol ini merupakan gol rekor yang tercipta tercepat dalam laga semifinal Piala Dunia manapun. Tempatnya, bapak kedua tepatnya pada menit ke 79 pemain Prancis Randal Colman berhasil melaksanakan gol yang kedua untuk timnas Prancis. Baru bermain 44 detik sebagai pemain pengganti, pemain ini berhasil mencetak gol untuk timnas Prancis dan merupakan gol rekor. Dengan kemenangan ini, timnas Prancis akan bertemu dengan Argentina di final Piala Dunia nanti. Mampukah Prancis mempertahankan gelar juara dunianya, atau sebaliknya Argentina yang menjadi juara dunia yang ketiga kalinya?